Harusnya ya iya. Harusnya Harusnya tuh barista tuh Seperti Kalau yang lain ya nah, Pekerjaan yang lain Itu setingkat Selevel sama chef Kalau di Di Di dapur, dapur. Yeah. Sepakat Kalau di bar, -bar Dia setara Harus seperti bartender Ini tuh Mereka ini adalah ujung tombak Semua Nah dituntut Tiga orang ini Tiga Tiga pekerjaan ini Dituntut kreativitas yang tinggi Menciptakan Menu-menu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua Ketemu lagi di Mari Berkenalan Kalau belum kenal, jangan saling menghakimi Nah, di episode Mari Berkenalan sekarang itu Jackie dengan tim datang ke rumah seorang sosok asik Sosok yang mungkin di dunia perkopian di kopian di kopian perkopian itu teman-teman banyak yang bela diri perkopian ya. desain dan lain-lain perumrohan sih perumrohan berajian banyak yang udah kenal dengan sosok ini kita langsung aja ini dia kang bara. Ya. Assalamualaikum, kang. Waalaikumsalam sehat alhamdulillah alhamdulillah di masa yang kayak gini ya hmm. <laughs> yang Jackie, penasaran nih sekarang apa aja sih yang lagi dilakukan yang udah jalan sih uh, banyak ya satu kopi jalan perkopian ya hmm. perkopian jalan bela diri jalan ya ngedesain jalan Terus ngebimbing umroh haji juga jalan cuman karena PPKM kan karena covid jadi kependingan gitu Tapi insya kalau normal lagi ya Ada se -se pihak Saudi sudah buka ya ada lagi jadwal gitu Kayak gitulah sekarang yang itu yang dipending pending, yang kepending? Kependingnya cuman, cuman itu sama ya Dampak dari COVID nih, ya banyak ya ke semua, ke semua ya akhirnya <laughs> ya, yeah. ya gitu. Apalagi lagi KPPKM gini, kayak kayak latihan yang bela diri, yang MMA ya, itu juga tertutup mau nggak mau yeah. kan gitu. Terus kayak kopi, perkopian untuk ekspor tahun kemarin asli itu ekspor nggak bisa. Baru mulai itu tahun ini kan, dan yeah. tahun ini pun tidak daful full ya paling cuma 30% persen lah gitu. dari yang seharusnya dari yang seharusnya gitu kan jadi bahwa dampaknya banyak lah gitu. banyak cuman ya kita tetaplah kita survive lah soalnya gitu. ya bukan meremehkan tentang covid ini cuman jadi kita tahu kang bara atau beberapa narasumber jago pun mungkin sepakat karena kita memulai bisnis ini dari nol betul itu lebih berat daripada datangnya covid ini betul betul banget. Banget, ya? banget banget karena karena kan dari nol tuh kita ngerintis ya ngerintis dari nol yang kita emang apa namanya manis pahit wah segala macamnya kita udah coba gitu kan yang kita berat bagi kita ini sekarang pengusaha pengusaha ya khususnya, yeah. bukan berat di masalah ibaratnya eh, tarolah pengusaha yang sudah sudah mapan yeah. ya yang sudah mapan itu beratnya bukan di dalam, ibaratnya untuk untuk biaya kehidupan sendiri ya, tapi yang berat itu adalah memikirkan karyawan, kesejahteraan karyawan gitu ya. Apalagi yeah. kayak, kayak kopi, kan banyaknya kayak petani, pemetik yang memang ekonominya rata-rata menengah ke bawah gitu, terus kita. Apakah kita tega dengan kondisi gini Terus kita pecat gitu, kita hmm. berhentikan Enggak gitu kan, nah ini yang berat gitu Sebetulnya di Di di, di apa di masa pandemi ini Dan mungkin juga Ruang gerak yang biasanya Kenal Kang Bara itu, kesana kesini kesini hmm. Jadi terbatas mungkin itu Yang bikin berat ya Iya iyalah contoh <laughs> kayak beginilah sekarang, sekarang kayak gini Yang sementara ini yang lagi jalan nih Yang bertahan jalan ya karena hmm. yang lain kan kayak kayak desain gitu ya ya bisalah kalau desain bisa via email gitu kan ya hmm. bisa lah cuman kayak kayak yang face to face gitu kan yang kayak latihan bela diri hmm. itu otomatis tutup udah itu sudah nggak usah dibahas karena tutup hmm. kan nah ini yang kopi nah kopi contoh kayak kemarin tahun kemarin kita panen gitu kan ya panen hmm. terus kondisi lagi seperti begini yang akhirnya kan kita juga tidak bisa bergerak tidak leluasa untuk emang yang todinya setiap minggu kita misalnya ngecek kopi segala gitu melihat benar-benar dari dekat kok produksi kualitasnya mm -hmm. semua sekarang udah nggak bisa nah sekarang untuk meriksa kita misalnya by by phone atau misalnya video call atau apa ngeliat mm. kualitas kopi ya susah juga gitu kan biasanya dirasain juga biasa kan? dirasain juga nah terus udah gitu sekarang oke okay kirim misalnya gitu kan hmm. dikirim dari kebun ke, ke ke Bandung kita periksa <tuh> banyak ya beberapa kali akhirnya miskomunikasi juga gitu hmm. yang harusnya begini di sana ternyata wah karena nggak ada quality control kan kurang yang betul. biasanya Kang Bara itu kalau misalnya udah ngebahas tentang kopi quality control nomor satu betul betul karena kan ya karena basic basic Kang Bara tuh Kuliah di, di desain ya, ambil hmm. kreatif director. Kan orang desain itu pasti sudah terdidik, harus perfect, inovasi, kreatif. Kayak begitu begitu hmm. kan, musik-musik apa teliti ya, detail gitu kan. Nah, pengalaman itu yang di, di bidang seni itu dipindahin ke kopi ya, sama kuali. Kotor, kuali quality control harus seperti itu. Kita harus detail, harus ini segala macam gitu kan. Nah, karena sudah kebiasaan. Jadi pas sekarang ada pandemi gini kan jadi waduh berat juga gitu kan. Jaki, yang Jaki pengen tahu nih, Kang Bara senang dipanggil apa sih di dunia perkopian? Soalnya petani kopi ya. Nah, kalau Kang Bara artisan kopi lah. Berarti... Kalau di kopi itu ada petani kopi, ada barista, ya, ada yang roastery, ya. washing itu banyak banget orang-orangnya. terus ada ya. ada Q grader, -grader. cu lah. Kalau gambaran lebih ke apa ya? Artisan kopi lah. Berarti seniman kopi, seniman kopi. Benar kan? Betul. Soalnya sosok ini kata Jaki adalah sosok yang benar-benar Maaf, gila Dalam hal meracik kopi <laughs> Jaki nggak ya. pernah kepikiran sih ketemu ya. Kang Bara karena yang sama-sama suka ngopi Dan Jaki datang ke kedainya Dan Kang Bara juga punya kedai kopi ya. juga ya. Itu ya. Kaula Datang ke Kaula itu kita nggak pernah mikirin harga Karena kita dapat kualitas Kita bisa ngopi benar-benar Sesuai apa yang kita mau ya. Benar-benar terservis segalanya ya. Itu belajarnya dari mana sih Kang? Jadi uh, sebetulnya lah sebetulnya kan dulu, dulu waktu Kang masih kuliah. Pernah ya zaman kuliah lah, kuliah di apalagi kuliah di luar ya. Kita pas-pasan gitu kan, nah, otomatis sambil kuliah kita sambil kerja partai. Nah, pertama dulu pernah kerja waktu part time itu di restoran. Setelah di restoran pindah akhirnya ke uh, bagian bartender dulu. Nah, pengalaman meracik itu di bar, waktu jadi uh, di bartender, ya kan? Nah, setelah itu terus terjunlah ke kopi. Nah mau nggak mau kan ke kopi berbeda. Ya akhirnya kang Bara sekolah lagi kopi, belajar lagi lah gitu. Belajar lagi di di luar. Di luar. Nah, kenapa kang Bara disebut boleh disebut seniman ya hmm. gitu, seniman di bidang kopi. Jujur, Kangbara ini kan punya partner, jadi gambarnya nggak sendiri, hmm. gitu. Kangbara punya partner, nah, pas sudah gitu, kita mulai, apa namanya, dari hulu, main dari hulu, yang akhirnya kita membagi uh, job desk, gitu kan. Nah, yang teman Kangbara itu bagian di kebun, gitu kan, bagian di kebun. Nah, sedangkan untuk bagian develop itu bagian Kangbara gitu karena sesuai dengan keahlian ya gitu seniman <tuh> seniman meresap develop iya. gitu kan nah akhirnya kita coba develop develop kita uh, Kang Bara dapat uh, rumusnya resepnya gitu kan mm. nah, langsung kontak ke temen partner Kang Bara baru dia kembangin di hulu mm. gitu kan nah, dari, dari hulu ini nanti Masukkan di proses di hulu sampai misalnya Green Bean kan, nah, kualitas Green Bean. Nah, kualitas Green Bean itu masih teman Kang Bara yang kontrol gitu kan, hmm. karena bagiannya. Nah setelah Green Bean itu dikirim lagi Kang Bara. Untuk Kang Bara teliti yang akhirnya Kang Bara bagaimana ini caranya si Green Bean ini pas rasanya nanti keluar itu, dengan roastingan seperti apa. Ya, berarti kan kita, Kang Bara mencari lagi, develop Mereka. lagi waktu ngeroasting, gitu kan. nah Setelah ngeroasting ini beres pun, akhirnya Kang Bara coba, Kang Bara cupping, dan Kang Bara pun harus mendevelop lagi. Kopi ini bisa dibikin menu apa, gitu. Yang sesuai dengan karakter kopinya. Mm -hmm. Jadi, kalau Kang Bara setiap bikin menu itu, atau apapun, gitu, tidak mau ibaratnya memaksakan. Tapi, Gimana caranya kita ini harus mengikuti kemauan rasa yang ada di dalam kopi tersebut? Yeah. Gitu, kopi sekarang banyak jenisnya, kan? Banget. Rasa, rasa tuh banyak banget, gitu kan? Nah, sekarang kan nggak bisa. Contoh-contoh nih, contoh misalnya sekarang kopi yang rasanya agak asem, hmm. gitu kan? Arabica eh, asam kan? Nah, kita. Dia tetap pengen pakai Arabica terus dia pakai misalnya dibikin campur susu, ya apakah cappuccino, latte ataupun misalnya es yang sekarang misalnya es kopi susu, yeah. gula aren kayak gitu-gitu. cuman -gitu. pakai karakter kopinya asemnya kuat misalnya, hancur, bakal nggak enak hmm. gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi pakai yang pakai susu itu harus gimana karakternya dia harus bitter, sweet dan bitter gitu, sweet nya ada, nah biternya pun biternya harus biternya coklat rasanya, hmm, nah ketemu iya. susu itu baru enak gitu. nah contoh kayak begitu, jadi kita gimana kita uh, ingin mendevelop di hilir, gitu ya kalau kita tidak mau tahu proses dari hulunya karena kualitas kopi itu bukan di hilir di hilir itu hanya finishing ya, gitu tapi dari hulu gitu hulunya yang harus benar gitu dari dia cara metiknya gitu kan dari dia cara cucinya washingnya dari cara cara dryingnya atau misalnya dia mau fermentnya fermentasinya juga mesti benar gitu nah itu sebetulnya yang menentukan jadi boleh disebut dari 100% itu eh, 60% itu ada di hulu nah sedangkan ya puluh 50% di Hulu, 30% itu ada di roastery. Nah, 20% itu baru di hilir. Di hilir itu kayak barista? Ya, gitu. Nah, sekarang pun banyak, ibaratnya begini. Uh, apa namanya, orang-orang tuh berpikir, ah, saya membuka buka kedai kopi, ah, ngambil aja kopinya dari orang, tapi tidak dipelajari. Hmm. Nah, copynya, <tuk> yeah, yeah. dan tidak dapat informasi banyak misalnya biasa mengikuti terus bikin aja menu ya hasilnya juga maksimal, gitu. gak akan maksimal gak nyoba-nyoba dari banyak Betul. dulu referensi Betul. Betul. Betul. saya <givau> <tuk> belardi itu yang bikin alasan eh, Kang Bara pengen bener-bener bukan sosohan tapi pengen ngegarap itu dari A hulunya iya mesti biar kualitasnya sesuai dengan yang Kang Bara mau, oh, Iya, ya mesti itulah. Contoh, kan. contoh kayak begini, contoh kayak gini. Eh, ini bukan hanya Kang Bara ya, hmm. jujur bukan Kang Bara, tapi Kang Bara melihat gitu kan, melihat dari orang-orang luar. Orang-orang nah, luar contoh nih, gitu ya contoh. Contoh misalnya kalau kalau masak itu safe ya? Iya. Yeah. Si chef itu dia punya konsep, mau masak, pengen menciptakan sesuatu yang rasa yang baru. Yeah. Akhirnya dia berani kalau chef dari luar negeri itu dia traveling ke daerah-daerah terpencil segala, masuk hutan segala, mencari bahan-bahan yang dia inginkan, yang rasa dia inginkan. Sampai dia ketemu bahan-bahan baru yang akhirnya dari bahan baru itu dia mempunyai imajinasi akhirnya tercipta sesuatu karya nge gitu kan, yang akhirnya masyarakat mengetahui, oh ternyata ada bahan makanan ini loh, gitu. ini, bisa, oh, ini, dipakai ini dipakai loh. bisa dipakai loh, bisa menjadi makanan ini dan enak gitu kan. Nah, barista di luar negeri pun sama, jadi contoh seperti begini. Contoh misalnya barista-barista yang ingin ikut kompetisi, misalnya hmm. mereka itu tidak langsung cuma nyomot kopi yang ada, terus dia coba-coba dia develop, dia ikut tanding, tidak. Tapi kalau, kalau dari luar itu, barisa luar itu dia, saya pengen misalnya pakai kopi Brazil, misalnya. Barisa-barisa yeah. nah, luar, luar negeri itu dia berusaha untuk berangkat ke sana, ke Brazil. Nah, contoh dia ke Brazil, lihat kebunnya, lihat prosesnya, seperti apa. Dia ngetes semua green bean-nya, dia coba gitu kan mencari informasi yang lengkap. Hmm. Nah, setelah dia dapat informasi yang lengkap dan terus sudah gitu dia sudah coba akhirnya dia bawa ke kopi, bawa ke negaranya, dia develop lagi. Bagaimana saya pengen mengeluarkan rasa taruhlah misalnya dari kopi ini ada yang kurang. Dia develop lagi sampai dia dapat yang akhirnya semua balance misalnya iya. gitu. Nah, setelah dia sudah mendapatkan resepnya, gitu caranya, barulah mereka itu berani mengikuti kompetisi yang akhirnya kualitas sudah kenal banget dengan betul, biji kopi betul. betul. berarti salah nggak kalau Jacky ngambil kesimpulan bahwa banyak dan ini berlaku untuk hampir semua bidang ya banyak yang nggak mau melakukan risetnya itu. karena bukan bukan nggak mau ya, bukan nggak mau iya. ya. <tuh> karena gini uh, kita ini susah ya, susah kultur ya. <tuh> balik lagi ke kultur ya. ya kultur contoh kayak kayak petani kayak petani kayak petani e, ibaratnya begini kang bara mungkin kenapa kang bara berani riset dan develop gitu atau develop gitu. karena kang bara pendapatan pribadi tidak hanya di kopi nah, ya gitu yeah. ya bukan bukan pen, e, pendapatan utama gitu kan penghasilan utama bukan nah, karena akhirnya berani mendevelop, karena develop itu atau riset itu kan kita ngebuang, iya. ngebuang bahan, ngebuang biaya yang waktu, besar tuh, keuangan gitu segala hmm. macem. Nah mungkin bagi petani yang emang hidupnya hanya dari bertani, koti, daripada gue nge-develop, daripada saya harus meriset, Busing -busing. membuang uang, membuang ini, mendingan buat perut, hidup, buat hidup gitu. Ya kan akhirnya. Teknologi atau misalnya sistem yang dipakai akhirnya yang sudah ada yang sudah turun menurun, cekolot. Ya, gitu kan yang akhirnya ya susah juga untuk akhirnya uh, mengembangkan yang jauh lebih bagus ya, gitu. Nah, terus kayak kayak uh, mesin gitu kan, mesin pabrik, gitu kan. Ya sekarang kalau misalnya pengen standar untuk kayak di luar negeri, gitu, keperluan di luar kan. Harus ditunjang juga dengan alat, ya. Iya. Alatnya harus memadai, yang memang harganya juga lumayan. Gitu, hmm. bagi petani, wah, daripada misalnya, alat udah jual mentah, misalnya iya. kayak gitu. Jadi, ya, sulit juga hmm. itu satu. Terus, kedua, kayak barista, gitu kan? Ya, hmm. ini menurut saya, <tuh> ini menurut saya, <tuh> gitu, ya. menurut saya, ya, terserah orang lain berpikir, misalnya uh, beda atau... Misalnya, punya pandangan punya lain, pandangan yang... lain atau menyalahkan <tuh> saya juga maka gitu. Ini mah hanya hanya saya punya prinsip gitu, pribadi bahwa barista ini dia ujung tombak. Yeah. Ya. sepakat. Ujung, sepakat kan? Ujung tombak. punya tombaknya siapa? Ujung tombaknya roastery, ujung tombaknya petani. Ya kan? Hmm. Nah, si barista hmm. ini menurut Kang Bara eh uh, harusnya ya, ya harusnya harusnya tuh barista tuh seperti kalau yang lain ya nah, pekerjaan yang lain itu setingkat selevel sama chef kalau di di dapur, restoran di dapur ya. sepakat kalau di bar, -bar dia taraf harus seperti bartender nah, barista juga sama dia cuman dia kopi kan gitu? ya. nah ini tuh mereka ini adalah ujung tombak semua, nah, dituntut tiga orang ini, tiga, tiga pekerjaan ini dituntut kreativitas yang tinggi, menciptakan menu-menu baru, menciptakan menu-menu baru dari bahan yang masing-masing berdapur -masing. berarti dari makanan. Dia harus mengeksplor, dia harus men survei, mencari bahan-bahan baru, menciptakan menu baru mengenalkan ke masyarakat, masyarakat. E, bartender itu sama dia bagaimana caranya mencari bahan-bahan baru pun yang basicnya basic dasarnya alkohol iya tapi bagaimana alkohol ini dicampur dengan bahan yang lain akhirnya menjadi menu baru gitu nah kopi pun sama gitu teh pun sama gitu iya. kan gitu nah jadi ini yang akhirnya menu itu harus terus berkembang jangan stuck gitu tetap emang ada setiap rule itu setiap eh, apa eh, jurusan lah ya yeah. kalau jurus kalau disebut jurusan eh, jadi chef atau bartender atau bar, eh, apa misalnya barista atau apapun itu ada emang eh, ibaratnya pakemnya ada yeah. basicnya lah basic ada nah basic itu harus ada cuman Bagaimana sih basic ini tetap ada tapi kita mencoba me, coba off of the box gitu. Iya. Dia keluar di dikit yang akhirnya mengembangkan yang akhirnya masyarakat tuh oh ternyata kopi itu bisa begini ya rasanya. Oh bisa menjadi begini. Oh teh tuh bisa begini. Gitu. Oh ternyata alkohol ini tuh dicampur ini kok jadi enak ya. Oh ternyata pare Pare itu pahit, tapi kalau dicampur sama Inyemen ini kok jadi enak ya, bisa diterima gitu. Nah, ya ini kan begitu Nah, eh, kalau tambah banyak inovasi Itu larinya ke petani. Penjualan banyak Iya Gitu, gitu baru kan Dan berarti Hampir sama ya, kayak bidang jadi di foto video bahwa kita itu mengerti dulu basic-nya. Betul. Jadi kalau kita mau menyebrang aturan apapun, kita udah ngerti dulu basic-nya. Betul. Itu harus. Dan mau bikin apapun itu bisa banget. Betul. Bisa banget gitu. Dan harus. Itu harus dan wajib. Karena begini, kalau kita misalnya terus-terus terpaku dengan pakem, terpaku dengan basic gitu ya. Yang sudah ada, terus kita... Di situ terus, kita ketinggalan jauh sama negara lain. Hmm. Gitu. gitu, nah, sedangkan sedangkan mustinya, mestinya, apalagi anak muda ya, sekarang hmm. yang serba mudah, serba mudah, serba gampang gitu. Yeah. Dibanding angkatan bara dulu, gitu kan? Mau apa-apa susah gitu kan? Nah, mencari informasi susah, nah, anak muda sekarang itu harus lebih canggih karena hmm. apa? Indonesia ini kayak segala macam, segala macam ada di Indonesia. Tinggal mau tidak mencari, men research, gitu kan? Tinggal itu. Ya masalahnya gini ya kan? Kalau misalnya kita bahas kopi deh, mungkin kalau Jaki lihat, maaf Jaki juga kalau salah, koreksi aja. Cuman Jaki bilang anak muda zaman sekarang itu hanya tahu, misalnya saya tahu, oh kopi susu itu rasanya, misalnya kita sebut satu brand lah. Starbucks, kopi susu itu harus kayak gini kita hmm. harus sama kayak gini hmm. jadi dia ngambil jalan pindah tanpa ngerti basic, langsung bikin kopi susu hmm. itu bukan sih yang terjadi sekarang betul, betul jadi sekarang tuh ya itu tadi banyaknya kopi pastek ya, nah kalau misalnya dengan ngomong kita ngobrol kreatif ya. Hmm. seorang kreator itu apapun ya bidangnya hmm. yang namanya kreatif itu Kreator itu dia harus menciptakan yang baru. Ya. Si kreator itu dia harus menciptakan baru, tapi tidak melepaskan, tidak membuang basic yang tadi. Ya, ya. Nah, itu satu. Terus kedua, sih uh, yang akhirnya kalau kreator ini kreator ini dia menciptakan yang baru atau berkreasi gitu ya, yang akhirnya semua produk-produknya Hasil karyanya semua otentik. Nah, otentik ini yang akhirnya bisa menentukan harga. Sepakat, gitu. Karena kenapa otomatis kan otentik ini di, mereka orang akan cari di mana, nggak ada yang tepat lain. Hmm. Gitu. Nah, inilah bisa kita menjadi suatu pendapatan yang lebih value, dapat value baru. baru. Gitu. Sekarang, contoh: sekarang lagi in copy. Susu gula aren, hmm. semua hampir sama rasanya kan gitu ya. Full creamnya sama ya. sama, susu itu sama. Sirupnya sama <laughs> gitu. Dia mau harga susah. Karena kenapa? Wah, pas nyobain ini berapa harganya? Taruh belas 15000 misalnya. Terus, wah rasanya begini pas dia nyobain tempat lain, nyobain wah, ini harganya berapa nih? lima 25000 misalnya. Cobain, wah ternyata rasanya sama kayak yang belas 15000 Wah, udah jago lima belas 15000 itu kan menyakit di kita. Iya. Gitu kan? Nah, di, di masyarakat kita. Nah, tapi kalau misalnya otentik gitu ya. Pas kita coba pasti wah ini harga es kopi susu gula aren kok 30.000, mm. misalnya mahal di antara yang lain. Pas dicoba emang rasanya nggak ada sama di tempat lain. Iya. Yeah, nah, ini yang yang yang akhirnya jadi value juga gitu. Jadi pendapatan juga yang tambahan. Jadi ya jadi juga ngambil kesimpulan sih Di bidang apapun kalau misalnya kita ingin Membuat sesuatu atau bikin sesuatu itu Jangan jauh-jauh dulu Cari kita pengen bikin sesuatu Yang otentik dulu Tapi minimal kita harus nanamin ke diri kita Kita pengen beda dari yang lain Betul betul Jadi Adalah mungkin ya istilah Tampil beda ya hmm. nah Tampil beda ini bukan bukan hanya Diri sendiri Bukan gaya bajunya tampil beda hmm. Nah, saja tapi tapi beda ini dalam segala hal gitu jadi kalau bisa anak muda sekarang apalagi yang anak muda yang kreatif kreatif tanamkan di diri kalian itu bagaimana caranya diri saya atau hasil karya saya harus menjadi trendsetter. kami gitu saya masih termasuk anak saya masih termasuk dikit dikit nah kita tarik dulu ke belakang nih Tadi kita udah ngebahas sedikit tentang apa yang Kang Barat lakuin Kita tarik dulu ke belakang bahwa Kenapa sih milih? Jadi di dunia perkopian? Nggak milih sebetulnya, kebeneran itu, Mak Kebenerannya? Kebeneran, jadi Dulu eh, Kang Barat tuh ya eh, Orang desain, pasti orang kreatif nggak lepas dari rokok dan kopi Iya. Apalagi dalam <laughs> gambar iya. Ya, sudah tidak lepas dari kopi dan rokok Nah karena edit gitu ya, ya Akhirnya karena edit Lama-lama terpikir bagai, Lumayan juga kan ngopi kang berat kuat gitu kan Nah lama-lama berpikir Dari gimana caranya saya ngopi tapi gratis Gitu Saya ngopi bebas tapi gratis Nah pertamanya itu, nah dari situ mulai lah gitu ya belajar belajar belajar, terus lagi itu ketemu teman gitu kan, hmm. akhirnya mulai ya di kebun, berkebun gitu kan, nah dari situ yang tadinya hanya mengejar untuk kopi gratisan, lama-lama diseriusin diseriusin akhirnya ya menghasilkan, gitu. Lalu, itu. Lalu ini termasuk orang yang sama nggak sih sama Jeki Jeki? Jackie bisnis kopi itu mungkin karena kekecewaan per datang ke tempat kopi ini kok rasanya gini, barang itu ada nggak sih? ada jadi. Uh, jadi kalau kang Baran nggak kecewa sih nggak, jadi tetaplah kang barang nyoba kopi di sini, kopi di sini, kopi di sini, kopi di sini. Ya. Yeah. Ya itu di karena basic ya, karena basic orang desain gitu. Jadi oh kok kopi di sini, ini hampir sama ya, di sini sama ya, sama ya. Iya. Yeah. Nah Itus ini yang ter tercetuslah ide pengen nyobain bikin ngeriset bikin kopi yang beda dan harus beda gitu yang akhirnya punya ciri khas nah dari situ mulainya gitu terus udah gitu ada teman juga kang bara teman kang bara juga dia edit kopi sampai dia berhenti ngopi gitu yang dia dia kede, itu kedai kafe itu kafe gitu kan hmm. nah, akhirnya kang bara nanya kenapa kak berhenti ngopi Apakah sakit atau apa? Mm -hmm. Dia bilang hanya udah boring mau kopi. Karena rasanya ya itu itu itu Hampir beda beda tipis mm -hmm. bilangnya gitu. Nah dari situ akhirnya kedorong Kang Bara untuk saya mesti menciptakan nih menu-menu yang emang apa namanya beda dari yang lain. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang ya. baru yang emang menurut banyak orang. Ya baru udah keluar jalur ya hari disebutnya hmm. tapi ya kambar ama tutup telinga tutup mata lah karena udah udah paham juga basicnya ya, ya. karena karena selama kita uh, apa mau, mau membantu ya tujuannya hmm. gitu membantu dalam arti mengembangkan kopi, mengenalkan kopi lebih ba lebih banyak atau misalnya lebih luas gitu terus sudah gitu membantu para petani kopi yang akhirnya penjualannya juga lumayan meningkat gitu ya. Apa salahnya saya mengembangkan, berkreasi gitu, membuat menu-menu baru yang keluar jalur gitu. nah, Kalau misalnya Jaket tanya, support system waktu itu mulai di itu pas udah nikah atau sebelum? udahlah, udah udah punya anak dua, udah punya anak dua, support dari rumah kayak gimana? itu kan dari sesuatu yang baru, walaupun belum jadi utama ya. ya penghasilan utama, cuman kan itu butuh biaya, butuh segala. ya alhamdulillah sih, alhamdulillah kalau kalau kita harus bisa ngatur ya, harus bisa ngatur. Kan itu yang susah, yang namanya di dapur mah yang penting ngebolah, iya ya kan selama yang selama di dapur ngebul aman terkendali, terkendali. semuanya terkendali berarti ngebul aja udah. Nah, cuman ya mungkin ada peng, eh, apa penjelasan ke yang di rumah bahwa misalnya taruhlah jatah misalnya hmm. ya, Jatah bulanan buat istri, itu buat anak agak dikurangin ya gitu. Yang dipakai untuk ini hmm. kayak gitu. Nah, jadi Uh, tidak tetaplah meng manage nya masih benar. jadi gitu. susah. <laughs> tapi <laughs> uh, keluarga benar benar nge-support ya. ya support sih support. Gitu. Ya, karena karena apa ya uh, is, istri kang Barat tahu. jadi waktu waktu masih pacaran masa dulu, waktu, udah tahu bahwa kang Barat tuh nggak bisa diem orang. gitu nggak bisa diam terus apa malahan kalau diem tuh gering eh, sakit bukan sakit <laughs> ini, apa ya jadi nggak enak aja gitu yang lainnya kan harus gini bikin ini wah cobain ini gitu jadi udah karena sudah terbiasa gitu gitu dan alhamdulillah juga ya terus udah gitu juga kang Barat punya konsep gitu yang emang dipegang gitu dari ya nasihat orang tua kang bara itu bapak kepegang Barat kamu laki-laki modal kamu itu hanya otak dan dengkul bukan uang. Nah laki-laki apa yang dipegang itu harus jadi uang. Nah jadi karena karena apa ya kalimat yang Kang baru dengar dari orang tua seperti itu jadi bagaimana caranya saya usaha tidak ibaratnya kalau bisa tidak pakai modal. Kalau pakai modal pun, jangan modal besar, gitu. Modal kecil, gitu kan. Akhirnya kan diperas tuh otak tuh kan, itu sama wah dengan usahanya ya. <tuk> Depol tuh usahanya kan, Gitu. Nah, terus apa yang dipegang harus jadi uang, benar juga gitu kalau sekarang dipikir. Kalau kita misalnya apa punya konsep apa yang dipegang jadi uang, otomatis mau tidak mau kita ini mempelajari apa yang kita pegang. Sepakat. Gitu misalnya kita misalnya contoh misalnya jaki nih di bagian apa fotografi atau yeah. apapun misalnya tidak mungkin kan asal jepret, yeah. pasti kan yeah. jaki itu pelajari dulu kameranya kualitas kamera kenalin kenali dulu dari mana apakah spare partnya susah atau tidak yeah. gitu kan terus misalnya aksesorisnya apa aja yeah. terus kualitas fotonya seperti apa itu dipelajari dulu kan yeah. semua setelah dipelajari akhirnya sekolah fotografi misalnya yang akhirnya hmm. apa namanya Jackie, akhirnya bisa menjadi ahlinya kan gitu punya kemampuan basic punya kemampuan basic akhirnya menjadi berkreasi apapun akhirnya menjadi ahlinya misalnya gitu. akhirnya kan jadi uang gitu kan hmm. nah apapun gitu kalau tadi bapak almarhum bapak kang bara eh, ngedidik ya keren juga sih kalau bapak sendiri cara ngedidiknya keras nggak sih? Kalau bapak Kang Marah dulu e, ngedidik Kang kayak orang luar. Gimana caranya? Ya nah, jadi kayak gini, Kang Bara tuh anak tunggal, ya Kang anak tunggal, nggak punya adik nggak punya kakak. Nah, terus bapak Kang Bara tuh ngedidik kayak orang luar, kayak orang luar negeri. Jadi waktu umur waktu SMP bapak Kang ngomong begini. Bapak akan membiayai kamu untuk uang jajan dan keperluan Itu sampai kamu umur 18 Nah, umur 18 sampai kamu kuliah Bapak hanya mengeluarkan uang hanya untuk studi aja, Untuk sekolah saja Keperluan kamu jajan segala macam Kamu harus nyari sendiri Nah, dari situ akhirnya dituntut akhirnya kan secara dipaksa dan terpaksa dituntut diri sendiri ini bagaimana saya harus mencari uang nah disitulah mulai kreatif itu timbul karena terdesak dengan ke kondisi gitu kan gitu, mau tidak mau kita harus kreatif gitu nah akhirnya sampai pengalaman dulu waktu SMA Kang Bara boleh disebut Kang Bara itu pelopor pelopor karena kebetulan bapak arsitek juga ada turunan suka menggambarkan, kan hmm. kang bara waktu gitu. SMA tuh kang bara pelopor yang ngelukis kaos jaket sepatu di jamblas dulu gitu hmm. sampai ngetop rame di jamblas akhirnya kang bara pindah ke Bali di Bali jadi pelopor juga sama. Gitu. nah dari situ itu udah nyari duit gitu dari dari apa dari SNA. apa yang kita bisa oh, gitu. Iya apa yang kita bisa gitu. gitu Nah jadi karena sudah terlatih ya gitu sudah terlatih akhirnya Nah dari situ yang akhirnya Wah ini mentok nih misalnya waktu dulu mentok nih e, ngegambar nih lagi mentok misalnya nggak laku misalnya kan kita mesti muter lagi nih bikin apa usaha apa gitu kan kayak gitu terus gitu. dan uh, Alhamdulillah Kang Bara dari lulus kuliah sampai detik ini Kang Bara itu tidak mengalami yang namanya kerja di orang dan terjadi pegawai dan apa yang dikerjakan semua adalah hasil dari yang Kang Bara senang jadi yang tadi Kang Bara cerita bahwa ayah atau bapak Kang Bara itu udah ngajarin bener-bener berang-barang eh, manfaat banget gak sih untuk pola kado perangkambar saya? wah wow, bener dulu mungkin ya waktu muda menyeri hte banyak orang sunda menyeri <tuk> hati ya waduh orang saya anak tunggal tapi orang lain anak tunggal tadi manja atau apa hmm. kamera malah, malah dibiarin gitu kan harus hmm. harus survive gitu padahal orang tua ya orang banyak sebut ekonominya adalah ya gitu, tapi kenapa misalnya begini dulu? Cempet gak sakit hati kesel gitu, cuman dengan ya bertambahnya usia gitu ya, terus apa yang terus dialami, akhirnya apa yang dibicarakan. Ternyata benar-benar manfaat. Nah yang akhirnya itu diterapkan Kang Bara juga ke anak. Jadi contoh ke anak Kang Bara tiga orang tiga orang pertama laki kedua perempuan ketiga laki dari mereka pun sama dari SMA dari SMA kang bara mendidik seperti itu jadi sok kita cuman kalau dulu kang bara mau benar-benar cari kerja nah bedanya kalau anak kang bara kerjaannya emang kang bara sudah ada gitu misalnya kang bara punya sekarang kedai kopi ya gitulah iya. kayak fasilitasnya sudah ada nah, cuman ya tetap uang kuliah atau uang sekolah tetap dibayarin tapi kalau untuk uang jajan kamu kerja dulu kamu cari dulu uang kenapa satu biar dia merasakan cari uang itu susah kedua manfaatnya biar dia bisa meminches uang yang dia uang yang dia punya, punya. meminches dia untuk apakah belanja ini perlu atau tidak gitu jadi bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan nah, ya. <tuh> jadi emang bener-bener itu terpakai akhirnya gitu sampai sampai sampai tua gitu terus survive-nya juga gitu, itu itu udah pasti gitu, dididik survive, dididik mau tidak mau berkreasi, kenapa? kreasi itu yang akhirnya kan orang misalnya kita ah. bikin produk, apapun produk itu, ternyata orang itu udah boring ke produk kita nah itu kan mau, mau tidak mau kita dituntut untuk menciptakan yang baru iya. itu terus berinovasi harus, ya? harus gitu karena ya itu namanya usaha kalau emang di dunia bisnis beda kalau misalnya di, jadi pegawai iya. Kalau pegawai mah sudah pasti digaji sope, udah, udah sope, juga. gitu udah nah cuman kalau orang-orang yang emang cita-cita kedepannya dia tidak mau menjadi pegawai harus begitu Nah, kalau misalnya kayak gitu dari semua kegiatan atau pekerjaan Kang Bara sekarang yang jadi pengen tanyain, apa sih yang membuat Kang Bara yakin untuk menjalani? Segala sesuatunya harus kenapa yakin? Karena mulai semua itu basicnya dari proses. Jadi kalau kita berprosesnya dengan benar Kita berprosesnya dengan gigi hasilnya tidak akan berbohong Jadi benar ya yang kata orang proses itu gak bakal menghati hasil? Betul, itu betul banget Tapi ya, no. Contoh kayak gini Contoh nih hmm. Loh saya pengen, eh gue gak pengen dagang baju nih, usaha baju nih oh, Kayaknya gue ngedesain baju seperti begini, begini, begini, begini Cuma dia tidak bergerak hanya berdesain, terus atau ngumpul design, jadi album nggak akan jadi duit, gitu. Nah jadi tetap gitu proses itu kan bukan hanya satu, satu apa namanya hanya satu bagian saja. Jadi tetap misalnya kita berproses kita ngedesain baju, wah ini gimana caranya nih si baju ini harus produksi dan terjual, akhirnya kita dapat income. Tapi gimana saya nggak punya modal? nah disitulah banyak makanya kenapa manusia itu harus bersosialisasi hmm. gitu, bersilaturahmi gitu kan nah dan kenapa harus jujur harus benar bener kejujuran itu harus nomor satu hmm. nah pas kita punya ide tapi kita tidak punya modal kita bisa berpartner akhirnya Semangat. gitu berpartner mencari dana atau misalnya investor ataupun apapun namanya yang akhirnya apa yang ide atau kreativitas yang dia ciptakan ini terjadi dan menghasilkan. Kalau misalnya kita yang usaha kopinya gambaran nih. Apa sih titik balik bahwa ini bisa nih untuk jadi penghasilan. Eh uh, kejadian apa sih? Yang bisa bikin itu. Kalau gambaran nih ini kedai ya kopi gitu. Ya kopi, kopi. Jadi sebelum gambaran terjun di kopi itu gambaran kan yang tadi gambar tuh edit ya di kopi yang akhirnya kembar mencoba kopi-kopi semua produk itu pernah nyoba yang akhirnya ya kita akhirnya tahu lah oh produk kopi itu sekarang di pasaran seperti ini iya gitu kan hmm. dan saingannya kalau saya mengikuti proses yang sama saya saingannya berat gitu sekarang kopi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Punya tidak terhitung dan punya karakter masing-masing. Ya, iya, kopinya tidak terhitung banyaknya. Gitu. Macamnya tidak terhitung. gitu. Cuma untuk kalau kita dengan standar yang sama, kita berat. Mungkin misalnya Oke okay, Kang Barat dari tahun 2020... 2002, ya mulai. 2023 mulai. mulai. Nah, sekarang kan orang tua kita dua bener zaman Belanda gitu kan mm -hmm. sudah mulai mereka ada zaman kemerdekaan mereka udah mulai gitu dan saingan-saingan kita kan yang yang yang paling berat kan kayak Brazil, Ethiopia, Somalia yeah. kayak gitu. Terus nyanyi mau nyanyi susah kalau kita misalnya emang standar-standar saja. Iya. Yeah. Nah, makanya dari situ Kang Bara bikin yang beda gitu kan. Gimana caranya saya bikin yang beda yang akhirnya saya punya pasar sendiri dan menciptakan pasar dan punya standarisasi sendiri. Betul, gitu. Keren sih. Ya maksudnya jadi sepakat diantar di judulnya juga kang bara jadi tulisin seniman kopi. Kenapa jadi sepakat dengan seniman? Karena nggak semua sadar bahwa setiap bagian tentang di dunia kopi itu penting dan se semua bagian itu kang bara ngerti. Dan jalani ya, pernah hmm. jalani walaupun ya mungkin ya kali maksudnya udah di tahap segini masih washing sendiri dan lain-lain hmm. sendiri kan waktu juga ribet ya. Hmm. Dan yang jaki pengen tanyain sepanjang karir kang Baran tadi bidang kopi, tadi bidang apa kesulitan apa sih yang pernah didapat kesulitan kalau sudah tidak ada ide? mati ide itu sulit mentok udah kayak di kopi berkena. pernah gak? pernah ya, mati idenya kenapa kenapa jadi uh, stuck gitu bingung mau ngapain bingung mau ngapain karena ini udah pernah nyoba ini pernah nyoba ini pernah nyoba pernah nyoba gitu terus apalagi gitu ide ide bu keluar gitu itu yang yang, yang <laughs> langsung keluar tanduk gitu langsung cara mengatasinya pada waktu Ki, itu kita harus los dulu ya kita harus e, ibaratnya skip dulu dari dari bidang itu nah contoh kang Barat ya, dulu pernah skip dulu di kopi nggak mau megang dulu sama sekali rehat rehat dulu nah, rehat dulu ya berapa bulannya tiga empat bulan lah rehat nah, nyobain dulu ya. maksudnya kita ya ibaratnya refreshing dululah. lah gitu refreshing segala jalan-jalan atau apapun gitu tidak memikirkan kopi sedikit pun gitu yang akhirnya ya, dengan adanya kita jalan-jalan kemana-kemana disitu kita mungkin banyak melihat gitu. banyak mencoba gitu kan yang akhirnya barulah kepancing ide itu muncul lagi gitu. berarti hanya menikmati kopinya aja nggak berpikir sebagainya karena kalau manjaki aja ya kadang kalau jaki kan di dunia foto video, jadi kalau melihat kalau nonton sesuatu malah berpikir teknis kayak gimana hmm, ide hmm, kayak hmm. gimana. Berarti uh, hanya coba menikmati di fase rehat itu. Betul, menikmati. Gak mau mikirin terus gimana. Contoh, contoh kayak gini, kayak kayak jaki uh, di bidang video ya, hmm. gitu. Terus membuat suatu ibaratnya kreasi kreasi ya yang bentuknya video ya. Hmm. Nah terus pas ada satu stuck gitu ya, yeah. ya diajarin Kang Bara berhenti dulu jangan megang dulu itu perangkat. Nah, Jaki banyak lah main, banyak main jalan-jalan, nonton film, ketemu orang, ketemu orang, nonton misalnya film-film dari luar segala macem gitu kan. Yang untuk memancing, memancing ah ide itu muncul lagi. Ya contoh lah kayak motor aja kita gas terus aja. nggak berhenti berhenti ya lama-lama mesin ceket jebol aja. jebol ya sama aja gitu. nggak diurus iya tetap aja gitu sekarang kayak handphone terus saja dipakai refreshnya nggak pernah tetap aja ngaheng <laughs> tetap kita <laughs> mesti refresh masih ada ya titik jenuh itu ya? ada itu ada sering atau pada saat itu doang oh, mbak, pasti ada beberapa kali Pasti ada beberapa kali. Berarti itu titik jenuhnya lah ya? Ya, lagi ada titik titik jenuh. di titik jenuh. ya, itu pasti ada titik jenuh. Nah, cara kalau misalnya kita lagi di titik jenuh kita, dan kita punya usaha yang udah jalan, ya, punya karyawan, ya. cara menanggulanginya gimana, tuh? kalau kita lagi rehat dulu? Oke, okay. jadi e, kalau misalnya kita ada titik jenuh, misalnya usaha kita udah jalan, hmm. sudah running, ya. kita sudah ada pegawai, Nah, kita itu hanya ngontrol, ngontrol aja Bukan ngontrol dalam arti untuk pengembangan dan develop Oh, paham, paham, dan Hanya pengembangan dalam ibaratnya mengontrol penjualan dan pendapatan Dan cara kerja pegawai Berarti gitu? udah bikin SOP-nya, SOP-nya berjalan nggak? Nah, Cukup itu? hanya kontrol itu aja gitu Nah, kalau kreatif itu untuk di -copy kan kita kan mendevelop ya Gitu, menciptakan menu baru, menciptakan proses e, di kopinya juga. Teknik baru teknik baru atau misalnya bikin bikin proses apa di kebunnya hmm. gitu kan. Terus misalnya bagaimana untuk ibaratnya mengakali e, di roasting juga hmm. gitu kan banyak kan gitu yeah. ya. Tapi kalau misalnya lagi stuck gitu. Nah, lagi jenuh, jangan dulu pegang, Nah, gitu. main dulu main. yang standar gitu, jadi standar itu kan main, disebutnya safety ya. Mm. Nah main safety aja dulu, kontrol aja gitu. Karena kalau develop kan itu gambling. Iya. Gitu, jadi kan benar-benar kita tuh nggak bisa dipaksain. Kalau kita lagi mood, nah itu baru. Si mood tetap yang suka ah. lari-lari kemana-mana deh. Nah, gitu.